Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita terkait dengan sesuatu yang agak seram yakni tentang ilmu hitam Bali yang disebut Lea. Seperti sudah kita ketahui, Lea adalah kata yang sangat akrab di telinga orang Bali. Betapa tidak ilmu hitam yang masih ditekuni sampai saat ini oleh orang-orang tertentu di Bali, merupakan sesuatu yang sangat menakutkan, terutama jika dikaitkan dengan penyakit-penyakit non medis yang biasanya diakini sebagai ulah lea. Pertanyaannya, sejak kapan ilmu hitam itu hadir di Bali dan siapa yang mengajarkannya untuk pertama kali? Konon, guru lea pertama di Bali bernama Igede Basur. Siapakah dia? dengan merujuk berbagai sumber saya akan memaparkannya kepada sahabat setelah yang satu ini Sejak dulu kala, Lea sudah menjadi fenomena di Bali yang keberadaannya menjadi momok yang menakutkan. Di benak banyak orang, Lea itu digambarkan sebagai siluman berupa berbagai jenis binatang yang tampak seram. Penekun ilmu hitam pada tataran paling bawah dikatakan bisa mengubah wujudnya menjadi binatang yang disebut lelakut, yaitu si jenis kadal besar berkulit hitam loreng, berkepala manusia dengan rambut terurai dan bergigi tajam. Itu hanya salah satu dari sekian banyak wujud binatang unik yang menyeramkan. Pada masa pemerintahan Prabu Udayana di Bali, ada seorang abdi kerajaan bernama Igede Basur ia tinggal di sebuah rumah di daerah pegunungan yang disebut desa Karang Pengastian sebagai pendekun ilmu hitam ia pernah menulis dua buah buku lontar tentang pengelayakan yaitu Durga Bayrawi dan Ratuning Kawisesan lontar tersebut memuat tentang teknik-teknik ngereh Reh artinya proses perubahan wujud dari manusia menjadi lea atau siluman dalam wujud binatang yang aneh dan menyeramkan. Menjadi abdi kerajaan, Igdi Basur memiliki jabatan sebagai tabeng dada, yaitu semacam pasukan khusus kerajaan yang bertugas melindungi raja apabila ada mara bahaya. Igdi Basur mempunyai seorang putra bernama Iwayan Tigaron. Ia sangat menyayangi putra tunggalnya itu. Disebutkan Iwayan Tigaron jatuh cinta pada Niwayan Sukasti Putri Imaditano. Walaupun Iwayan Tigaron putra seorang abdi kerajaan yang kaya, Niwayan Sukasti menolak cintanya karena gadis itu sudah punya pacar bernama Inyoman Tirta, seorang pemuda yang tampan dan bijaksana karena cintanya ditolak oleh Niwayan Wayan Sukasti, I Wayan Tigaron jadi marah dan melaporkan hal itu kepada ayahnya. Igede Basur yang sangat menyayangi putranya menyarankan agar I Wayan Tigaron mencari gadis lain karena ia tahu di desanya banyak gadis yang kecantikannya tidak kalah dengan Niwayan Wayan Sukasti. Mendengar saran ayahnya, Iwayan Tigaron malah mengancam akan bunuh diri jika tidak bisa bersanding dengan Iwayan Sukasti. Oleh karena itu, Igede Basur memutuskan untuk mengajak Iwayan Tigaron ke rumah Iwayan Sukasti untuk melamar gadis itu. Setiba di tempat yang dituju, mereka langsung disapa oleh Imadi Tanu, ayah Iwayan Sukasti dan ditanya mengenai maksud kedatangan mereka. Tanpa basa-basi, Gedi Basur menjawab bahwa kedatangan mereka tiada lain untuk melamar niwayan sukasti. Ima Ditanu mengatakan bahwa ia tidak bisa memutuskan karena menyangkut soal cinta ia menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya. Sementara itu Niwayan Sukasti tidak keluar dari kamarnya karena ia tidak mencintai Iwayan Tigaron. Belum selesai pembicaraan antara Igedi Basur dengan Ima Tanu, tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang ternyata Inyamatirte dan ayahnya. Mengetahui Inya Tirka datang, Niwayan Sukasti bergegas keluar kamar untuk menemui kekasihnya itu dan menyambutnya dengan ramah. Melihat kelakuan Niwayan Sukasti itu, Igedi Basur jadi marah karena merasa dipermalukan. Merasa sebagai abdi kerajaan, Igede Basur memaksa Imaditanu agar menyerahkan putrinya untuk dikawinkan dengan Iwayan Tigaron. Tetapi Ima tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau turut campur dengan urusan cinta putrinya. Ia tidak mau merampas hak putrinya dalam menjatuhkan pilihannya kepada pemuda yang ia cintai. Penolakan itu tentu saja membuat Igede Basuru semakin marah. Setelah mengancam niwayan Sukasti, Igedi Basur dan putranya angkat kaki dari rumah Ima Tanung tanpa pamit. Malam harinya, Igedi Basur memanggil istri dan anaknya. Ia bermaksud untuk menurunkan ilmunya kepada mereka yakni ilmu pengiwe yang dulu dianugerahkan oleh Ida Batari Durga Bairjawi. Ilmu itu sangat rahasia dan karenanya tidak boleh dibicarakan dan dipakai sembarangan. Untuk persiapan penurunan ilmu tersebut, Igede Basur minta kepada istri dan anaknya supaya membersihkan diri terlebih dahulu dan ngulangang kayun atau berkonsentrasi. Ketika semua sudah siap, Igede Basur memberikan rerajahan kepada istri dan anaknya berupa aksara suci dan sakti sambil komat Kamit mengucapkan mantra. Pererajahan itu diterapkan pada bagian persendian lidah, gigi, mata, lidah, dan ubun-ubun. Setelah selesai, Igede Basur berkata bahwa kepada istrinya ia telah menurunkan ilmu Ratu ningkawisesan Sesan dan kepada anaknya diturunkan ilmu yang bernama Aji Siwer Emas. Maka, sejak saat itu, istri dan anaknya menjadi murid Igede Basur. Selain istri dan anaknya, Igede Basur juga memiliki murid yang jumlahnya 37 orang. Semuanya berasal dari desa-desa yang jauh dari desa Karang Pengastian. Mereka diusir dari desanya masing-masing karena ketahuan mempraktikkan ilmu pengelihakan di desanya. Setelah terusir, mereka kemudian menjadi murid Igede Basur. Mereka semuanya telah menguasai ilmu kewisesan pengiwa dalam berbagai tingkatan. Mereka sudah lihai dalam hal membuat cetik, menebar pepasangan, bebai, dan lain-lain. Berselang beberapa lama setelah Igede Basur menurunkan ilmunya kepada istri dan anaknya, ia mulai merencanakan sesuatu untuk membalaskan sakit hatinya kepada Niwayansu Sukasti. Ia akan mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya dengan melibatkan seluruh muridnya. Tepat pada hari Tilem atau bulan mati, para murid Igede Basur bergerak menjalankan perintah yang diberikan. Serangan itu membuat Niwayan Sukasti sakit perut dan muntah darah, dan akhirnya lemas tak sadarkan diri. Ima Ditanu yang panik melihat putrinya mendadak sakit lalu minta tolong kepada seorang balian atau dukun. Tetapi balian yang dimintai tolong tidak mampu mengatasi masalah yang dialami Niwayan Sukasti. Akhirnya, Imaditanu mendatangi kakek Wiku, lelaki tua yang sangat sakti dan menguasai ilmu pengobatan usada Bali. Berkat bantuan kakek Wiku, akhirnya Igedi Basur dan para muridnya berhasil dikalahkan. Setelah Igedi Basur dan sejumlah muridnya tewas dalam adu kesaktian di tengah malam, Niwayan Sukasti akhirnya berangsur sembuh dan tak berapa lama kemudian melangsungkan perkawinan dengan Hinyoman Tirte. Tetapi ilmu pengelihakan yang merupakan warisan IGD Basur sampai sekarang masih berkembang di Bali sebab ada generasi penerusnya.